Wow, masya Allah banget ya. Akhirnya BBL melek juga nih, lagi digendong oleh Kak Salsa. Alhamdulillah, masya Allah, persahabat ya gemes banget. Semakin hari memang BBL semakin embul, mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia. Amin, dan alhamdulillah juga. Bahwa banyak sekali teman-teman Bunda Lesti Kejora yang bersilaturahmi ke rumah Leslar hari ini. Semakin bangga, semakin bahagia, Alhamdulillah. Mudah-mudahan rumah Lesti dan Rizky Bilar selalu membawa keberkahan dan berkah Amin. Dan kita lihat juga, para ke kabar berikutnya: vitamin bahagia sudah di-up di channel YouTube-nya Leslar Entertainment. Bunda Lesti lagi masak seblak. Spesial, Ini sebelah cinta persahabat, ya untuk Papa Bilar. Wow. Ketika Bunda Lesti lagi masak, Papa Bilar tentunya ini membuat kita semakin baper. Persahabat ya, perhatikan yang dilakukan oleh Lesi dan Bilar saat Bunda Lesti memasak seblak. Ini kekiutan ke, -ke selalu saja disuguhkan persahabat ya lewat vlog-vlog yang sangat luar biasa. Apalagi memang vlog kali ini berbeda banget persahabat ya Masya Allah, mudah-mudahan Lenslar Entertainment selalu berkembang, selalu sukses dan jaya selalu, amin Dan kita lihat juga persahabat ya, momen ini diunggah kembali oleh akun Lesti Bilar underscore Army Ada kalimat caption juga dituliskan, adegan ala-ala drakor cenah Yuk intip dapur bunda Lesti sekarang tuh Di channel YouTube-nya Lenslar Entertainment ini wajib kita dukung, wajib kita support yang terbaik Mudah-mudahan semakin banyak Dukungan dari orang-orang yang tulus Mencintai idola kesayangan kita Dan di postingan ini pun Banyak sekali tanggapan Salah satunya dari Andini, anak skor 26 Mengatakan Gini amat, papa bundanya abang L allah banget ya Selalu saja membuat kita semakin bahagia dengan keromantisan kegesrekan yang dilakukan oleh Bunda Lesti dan Papa Bilar. Berikutnya, kita lihat juga bersahabat ya. Di akhir video vlog Bunda Lesti ini juga membuat kita semakin baper ketika papa bilar cium kening bunda Lesti wow masya allah banget ya. perhatikan si simak ya kenapa papa Bicium bunda? masakannya enak atau enggak ya? wow alhamdulillah. Masakan Bunda Lesti Kejora Mampu membuat Rizky Bilar tersenyum Karena rasanya Luar biasa mantap banget ya Dan Alhamdulillah untuk pertama nih Masak seblak khusus buat Rizky Bilar Alhamdulillah hasilnya Baik nih mudah-mudahan next Banyak sekali tentunya kejutan-kejutan Yang kita dapatkan dari Bunda Lesti Memasak persahabat ya Kita lihat juga di kalimat Kamsen yang dituliskan oleh akun Leslar Anskorsi ada kalimat yang dituliskan Leslar Entertainment makin ciamik vlog-vlognya Masa mimin kalah sih Tuh persahabat ya Yuk sama-sama kita kompak Selalu dukung yang terbaik Untuk Bunda Lesti dan Papa Rizky Bilar Selanjutnya persahabat ya Kita lihat juga ada kabar terbaru juga yang kita dapatkan dari tim Leslar yakni diunggahan Mas Gongli Perhatikan, tim Leslar Entertainment Ini sedang kumpul di rumah Leslar Mudah-mudahan saja persahabat ya Ada kejutan dan vitamin kembali yang kita dapatkan Dari tim Leslar Entertainment Yang selalu menyuguhkan kabar-kabar baik Kabar-kabar bahagia yang kita tentunya dapatkan Dan mudah-mudahan segala urusan yang dilakukan oleh idola kita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 warahmatullah wabarakatuh